kamu kau nggak mau ada What? Sampai ketakit, Ini gulat-gulat yang dibuat. Dantai-dantai karyawan itu. naik terus. Yo yo, yo. dia tiap menetap larungnya Sekarangnya Scope. Marmor 谢谢 okay. Sampai ngakau ngomong aneh tau, Dia mau kastamernya naik ya? Sampai dia nge nge dan banyak tapi ini kami jip sak ya, aku <tuk> deng tau jip <tuk> bagiku ayo I'm standing on the mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. to a same mm -hmm. like gonna let it, muscle, mama. Mm -hmm. will it will Stop like that. Beat, go insane. That's why I'm You mm -hmm. see the scars. Come <multer> on, <multer> So, you hear the trumpets on our way Stop calling us hope, it's my turn VIP, your mouth better run away I put that pretty on high Diamond's dream, make you blind I'm right on me, look so fine And new on our ride. You see the scar I'm painting my soul You the I'll never saya oh. oh. oh. melu, kan? nih kan, buka pisan oleh bonus-bonus bonus yeah. Oh. kasih napota lu loh. dan juga. oh. ya baik ini baik, ada sih terus from the mist to the goreng e enggak nyahil. Nek butuh No, no, nak Halo. Selamat datang. off iban. Wah, kuwi piye, Cak? Oke, okay, jadi Terus kemana Bapak, Bapak? Mmm, sing jelas aja langsung ka antra oma, Ndul. Situ peminatnya banyak ya. Syukur umi s pitung gat. Sak ana bentar-bentar omalah. dia seluruh ana iya. mau Halo. Halo. Kocic diwi. Nah, kocic Kok langsung maju lu dulu. gimana Kok kok Oh senjata pistol, tool Pistol sih ini ini, loh, ini oh, iya, iya. aduh, wan wan, aku harus di finish wan buat ini <tik> tak kambungannya memang tak kambungi Tak kambungi, Dibopong-bopong sih yang ada Kejadian sih Macam nanti, wajah jemput nanti di. Bang, nanti Ngomong-ngomong, ngomong dulu, dulu, enggak kamar oh, walao, kualah peduli, kau Pokoknya aku coba coba agar harga trollnya mesti ngaduun kayaknya Nemu Poki mesti Si mesti kayaknya Bisa ada, ini paling informasi di band-band Kalau pistol Kalau opo aku munggawa sekar lur 30 ya ben sekar benjek. kalau ini benteng sapi itu Awe aja kali ya Banyak Banyak Banyak Ode Ode Ode Ode Bisa porque tú jangan nah, oh, oh. oh, oh. oh, ini Mula -mula apa? Tak muntah tak muntah-muntah lagi bulu tak lagi lagi saya bergoyang terus jauh iya, aku tak nggak mau metkit lulu kali lulu kopi ah? Oh, kamu perlu gancen ya, kamu mau suara mak Gak mau Aku tutup lawang. Dalam eh, di dalam di dalam di dalam lebih, di. di eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Eh, bola bola de toko, bola de toko, bola de toko, bola de toko, bola de toko, bola Aku dua <laughs> Mau <Sukain> oh, saya uh, ketok? Eh? yang terakhir. <Sukain> Dio. Dio wes. guys terlalu ngarep lu. Ujiung cepu sing